Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Berdayo Rahayu Shatum Tumati Kalis inggrat daunir iksambikol in Alhamdulillah hirobbil alamin Wasolatu wasolamu ala asrofil abiya iwal mursalin Wa ala alihi wasabi ya Apa kabar para subscriber setia channel The SPB TV jumpa lagi bersama kami spiritual berkutut putih. kami doakan atas pacaran rezekinya yang parokah. bagi para doro yang baru tahu channel ini jangan lupa untuk nya dan menekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar spiritual dan budaya. karena dengan menjaga channel ini Berarti Ndoro turun bangun channel ini dan membuatnya terus berkembang dalam melestarikan ilmu spiritual budaya Nusantara. Dan agar tidak terjadi salah pahaman, kami harapkan Ndoro menyimak sampai habis penjelasan kami agar Ndoro dapat mengambil hikmah yang positif. Lalu silakan membagikannya ke teman-teman media sosial atau ke komunitas-komunitas komunitas Ndoro. Agar informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat juga bagi yang lainnya. Kesebatan kali ini kami akan mengulas tentang 15 belas keturangan perkutut berdasarkan sifat dan perilakunya. Berikut adalah pemaparan kami. sejak zaman dahulu burung perkutut lokal selalu dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis dan sering dianggap sebagai burung keramat ada yang meyakini bahwa dengan memelihara burung perkutut dapat membawa keberuntungan tapi ada juga yang takut memelihara burung perkutut karena dianggap bisa sial. di berbagai budaya jawa banyak sekali yang percaya berbagai macam mitos burung perkutut yang melegenda tak heran banyak orang yang tertarik meliharanya mitos merupakan perusahaan rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh mereka yang memiliki cerita cerita mitos adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci atau sakral mitos di Indonesia biasanya menceritakan terjadinya alam semesta terjadinya susunan para Dewa dunia Dewata terjadinya manusia pertama dan tokoh pembawa kebudayaan dan sebagainya. Mitos kemudian dipercaya oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya meskipun isi ceritanya terkadang di luar jangkauan normal. Di sisi lain, keberadaan cerita mitos berguna bagi kehidupan manusia secara lahir maupun batin serta mengandung nilai-nilai tertentu yang memberi pedoman bagi kehidupan manusia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 Burung perkutut yang dianggap memiliki tua adalah yang memiliki ciri tertentu atau sering disebut katurangan Ciri mati atau katurangan pada burung perkutut bisa berupa ciri fisik yang berbeda dari burung perkutut pada umumnya Seperti kelainan warna bulu, bentuk sisi kaki, bentuk paruh, atau ciri lainnya Selain ciri fisik, katurangan juga bisa diketahui dari perilaku burung perkutut yang berbeda dari burung perkutut pada umumnya Misalnya cara tidur, waktu manggung, atau perilaku-perilaku lainnya Masing-masing berkutut katorangan memiliki ciri yang berbeda-beda Begitu juga dengan filosofi dan tuahnya juga berbeda-beda Semua itu tergantung dari jenis katorangannya Ada yang membawa pengaruh baik, ada juga yang dapat membawa pengaruh buruk bagi pemiliknya Berikut ini jenis-jenis katorangan burung berkutut berdasarkan sifat dan perilakunya New penguripan burung perkutut yang minumnya banyak dan sehari bisa menghabiskan satu cepuk besar air minum dan tidurnya selalu di atas tempat minum. Dua, Banjar ketuk burung perkutut dengan suara kuk tujuh. Tiga, Biksu Welahan, burung perkutut yang bisu atau tidak pernah berbara sama sekali 4. Durkongwo burung perkutut yang magunya selalu pada tengah malam antara pukul 11 sampai 12 malam 5. Durkongre burung perkutut yang manggunya terus menerus siang dan malam tidak kenal waktu 6. Kedong Mengok Burung-burung yang hanya manggung antara pukul 3 sampai 6 pagi menjelang terbitnya matahari 7. Kedong Minap Burung-burung yang hanya manggung setiap pukul 4 sampai 6 sore menjelang terbitnya matahari 8. Gendol Sabdo burung bergodot yang suara mangunya keras dan merdu menggema sampai jarak yang jauh 9. Jogoboyo burung bergodot yang tidurnya selalu didasarkan kandang meskipun sudah berkali-kali ganti kandang dan tangkeringan atau jika di alam bebas suka tidur di tanah atau tidak bisa terbang 10. jujur. Burung berkutut yang ketika berjalan ekornya naik ke atas Sebelas Lurah Burung berkutut yang selama hidupnya tidak pernah turun ke tanah Makan dan minumnya diloloh oleh burung berkutut lainnya Dua belas Mujur Burung berkutut yang tidurnya sejajar dengan tangkringan. belas Dayu, burung perkutut yang manggungnya setiap akan ada tamu datang dan menyambut tamu datang. Empat belas burung perkutut yang suara manggungnya ngelik bersusut. Lima belas sri atau Sri tumpuk burung perkutut yang kotorannya menumpuk di satu tempat seperti gunung.